Selalu berikutnya, jika ada perempuan yang soft, ada yang mos, ada yang naik atas kalian, terimalah seperti ibu kalian ya teman-teman semuanya ya. Oke, okay. darah setara mbak, ibu, tante, Bude ibu, silakan. Uh. 6 so, 6 so, so, so.